kita saksikan dia ambil perhatian bukan di panggung tetapi dia menggunakan panggung sendiri. Tapi ada yang untuk terus berterapi dari rafael. Ya dạ, dạ, dạ,